Ini saya taruh di awal halaman selanjutnya. Kita akan coba membuat tabel yang sama persis dengan tabel 1. Pertama-tama, tempatkan kursor di mana nantinya. Itu adalah posisi tabel yang akan kita buat. Tabel terdiri dari sekumpulan sel yang membentuk baris dan kolom. Jadi, dalam tabel 1 ini, kita membutuhkan 3 kolom dan 8 baris. Jika kita tidak ingat dan tidak tahu persis di mana tombol atau menu untuk melakukan sesuatu, kita bisa memanfaatkan kotak isian ini. Kita juga bisa mengaksesnya dengan menekan kombinasi tombol Alt Key. Cara kerjanya adalah dengan menginputkan kata kunci tertentu. Misalkan kita input kata kunci, Margins. Lihat, di sini langsung ditampilkan menu dan opsi-opsi untuk mengatur margin. Kita coba gunakan kata kunci, Number. Langsung ditampilkan menu atau opsi yang relevan dengan kata kunci tersebut. Sekarang kita gunakan kata kunci, Tabel. Klik menu Add Table dan geser untuk menggambar seberapa banyak sel yang kita inginkan, kemudian klik di posisi tersebut. Saat kursor berada di sebuah tabel, Microsoft Word secara otomatis menampilkan menu tabel tools di bagian Ribbon. Ribbon khusus ini berisi menu-menu untuk mengolah tabel. Mari kita isi tabel ini seperti tabel di bawahnya. Untuk berpindah ke sel atau kotak selanjutnya, bisa menggunakan tombol anak panah atau tombol tab pada keyboard. Kita telah mengisi baris judul untuk tabel ini. Untuk menambah kekurangan baris, kita bisa menekan tanda plus ini saat mouse kita geser ke bagian tepi kiri tabel. Kita juga bisa menggunakan menu Insert di Ribbon, menu Layout pada Tabel Tools. Mari kita isi data-data di kolom nomor. Gunakan tombol anak panah bawah untuk berpindah ke sel atau kotak di bawahnya. Untuk menghapus kelebihan baris, seleksi baris tersebut. Klik menu Delete, dan klik Delete Row. Kita lengkapi data-data pada tabel ini, seperti pada tabel di bawahnya. Kita atur lebar kolom agar terlihat proporsional. Arahkan kursor ke tepian garis tabel, hingga kursor berubah. Klik dan geser hingga posisi yang diinginkan. Untuk melihat dan mengatur lebar kolom secara tepat, kita bisa menggunakan kotak isian di bagian menu ribbon ini. Jika Anda masih ingat, spasi baris dokumen ini adalah 1,5 poin. Namun untuk tabel, saya akan merubahnya menjadi satu poin, tetapi dengan spasi baris seperti 1,5 poin. Hal ini saya lakukan agar posisi teks benar-benar berada di tengah sel. Sampai tahap ini pun, sudah terlihat perbedaannya bukan? Antara baris pertama dan baris yang lainnya. Padahal, jika kita lihat, perataan teks pada kedua baris ini sama-sama rata tengah atas. Mari kita jadikan rata tengah-tengah. Dan hasilnya pun, teks baris kedua tetap tidak persis berada di tengah-tengah kotak. Ini karena baris kedua ini menggunakan spasi 1,5 poin. Jika menggunakan spasi baris yang lebih besar lagi, ini akan sangat jelas. Perbedaan ini berpengaruh dan akan terlihat saat kita merubah lebar baris. Arahkan pointer mouse ke garis mendatar atau horizontal pada tabel hingga berubah seperti ini. Klik dan geser untuk memperbesar lebar baris. Meskipun baris pertama dan baris kedua sudah kita atur berada di tengah-tengah sel atau kotak, baris kedua tabel ini relatif tidak berada di tengah. Ini karena perbedaan spasi baris keduanya. Baris pertama menggunakan spasi baris satu poin. Jadi, untuk membuat baris lainnya seperti baris pertama, kita akan merubah spasi baris menjadi satu poin dan masing-masing enam poin atau kurang untuk space before dan after. Mari kita buktikan saat baris mengalami perubahan, teks tetap berada di tengah-tengah kota. Selanjutnya, kita akan membuat baris terakhir pada tabel ini hanya menjadi dua kolom saja. Ada dua cara agar baris terakhir ini menjadi dua kotak saja. Pertama, menghilangkan garis vertikal di antara kedua sel. Cara kedua, menggabungkan sel menjadi satu. Untuk cara yang pertama, pindahkan teks jumlah ke sel di sebelahnya. Blok kedua sel dari menu desain pada ribbon Table tools. Klik menu Borders dan pilih Inside Vertical Border. Saya andu terlebih dahulu, hingga posisi teks jumlah sebelum dipindah. Cara yang kedua, menggabungkan kedua sel. Blok atau seleksi kedua sel, klik kanan pada area yang diseleksi, pilih Merge Cells. Seandainya kita ingin memisahkan kembali sel atau kotak ini menjadi dua, kita bisa menggunakan perintah split. Isikan berapa jumlah kolom dan baris yang diinginkan, klik OK. Saya batalkan dulu perintah terakhir tadi. Untuk memastikan tabel ini berada di tengah-tengah halaman, seleksi tabel dengan mengarahkan kursor ke bagian atas kiri pada tabel, dan klik simbol ini untuk menyeleksi. Dari menu ribbon Home, pada deretan Grup Paragraf, klik Center. Kita juga bisa menggunakan shortcut tombol Ctrl E pada keyboard. Kita beri sedikit variasi untuk header atau judul tabel. Tebalkan teks pada baris pertama ini dan rubah garis agar terlihat berbeda dengan baris lainnya. Dari menu Design, di ribbon Table Tools, di deretan Borders, pilih style border yang diinginkan. Kemudian klik menu Borders, pilih Bottom Borders. Karena sebelumnya kita telah menyeleksi baris pertama, style ini akan diterapkan di bagian bawah dari baris yang telah kita seleksi tersebut. Kita juga bisa menggunakan Border Painter untuk mengolah tabel seperti proses sebelumnya. Klik Border Painter, arahkan dan klik ke garis pada tabel yang diinginkan. Kita hapus tabel di bawahnya. Seleksi tabel, klik layout pada menu ribbon tabel tools, klik delete, dan klik delete tabel. Sebelum lanjut mengolah bagian dokumen yang lain, kita buat style dulu untuk judul tabel. Seleksi judul tabel pada menu pop-up yang muncul. Klik Style dan pilih Create Style. Klik kanan pada teks yang telah diseleksi, jika menu pop-up ini tidak muncul. Ini adalah cara lain mengakses style, selain melalui menu pada Ribbon Home. Lanjut untuk memproses bagian dokumen yang lainnya. Pada tabel dua ini sedikit unik, tabel ini dikelilingi oleh teks paragraf lainnya di bagian sebelah kanan. Opsi pengaturan untuk melakukan hal ini dapat diakses saat kita klik kanan pada tabel dengan memilih tabel properties. Perhatikan pada bagian text wrapping, opsi round ini aktif, sehingga jika sebuah tabel masih menyisakan area kosong. Karena lebar tabel tersebut tidak penuh hingga bagian tepi kanan dan kiri halaman, maka area kosong tersebut akan diisi oleh bagian dokumen lainnya. Dalam hal ini, teks paragraf yang lainnya. Opsi perataan tabel pada bagian ini berpengaruh terhadap posisi teks yang mengelilingi tabel. Lanjut untuk memproses bagian dokumen yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan saat kami mengupload video baru. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bersedia memberikan interaksi terhadap video ini. Baik dengan memberikan komentar. Membagikan video ini ke orang lain melalui sosial media dan lain sebagainya, menekan tombol like atau dislike dan tulis juga pada kolom komentar mengapa Anda menyukai atau tidak menyukai video ini. Ini akan sangat membantu kami untuk memperbaiki konten pada video selanjutnya. Terima kasih.